Absennya Jaksa Erna Normawati di persidangan kasus pembunuhan brigadir Yosua ini, banyak membuat berbagai pihak curiga dan memberikan pendapat negatif. Alangkah bijaksananya, jika Anda subscribe, like dan share, agar channel ini tetap konsisten menyajikan berita-berita yang berimbang. Dengan pelantangannya membacakan tuntutan untuk terdakwa dan menolak eksepsi terdakwa atas pembunuhan Brigadir Yosua menjadikan harapan positif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penegakan hukum di negeri ini. Pihak Kejaksaan Agung akhirnya menjelaskan atas ketidakhadiran jaksa Erna Normawati di persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membenarkan jika Erna Normawati tidak lagi bertugas di Sidang Putri Candrawati. Dan Ketut Sumedana pun membantah, jika Jaksa Erna Normawati tidak lagi menjadi Jaksa Penuntut pada Sidang Putri Candrawati ini dipersaksikan negatif. Karena Jaksa Erna mendapat tugas di tempat lain untuk menangani kasus yang dianggap lebih penting dari kasus pembunuhan Brigadir Gadir Isluar tetap menegaskan bahwa jaksa-jaksa yang ditugaskan tersebut memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda maka pimpinanlah yang lebih mengetahui kapasitas para jaksa ini. Pergantian jaksa dalam satu persidangan memang bisa saja dilakukan dan itu biasa. Namun yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat adalah seberapa urgenkah tim yang sudah disiapkan sebelumnya? harus ditarik dan digantikan oleh tim lainnya dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi, wajar jika masyarakat memiliki persepsi yang negatif atas tindakan kejaksaan yang melakukan pergantian jaksa tersebut. Namun bagi masyarakat pun diharapkan untuk tetap memberikan kepercayaan kepada kejaksaan dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini dan tetap mengawal atas proses persidangan tersebut. Apakah pergantian tim jaksa penuntut umum ini akan mempengaruhi proses jalannya peradilan? Berikan pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih.